yang ada satu balik arah ini guys pada Elo ompet sudah Marjulama Satu dengan posisi masyarakat 22 ini adalah Pindah -pindah. poin untuk Marjulama 24 penentuan kemenangan pada malam ini malam Sabtu 27 Januari 23 Mantap sekali perjuangannya. Ah daripada 25. Oi. Lewat. Lewat. Ah. Kembali aporan lagi-lagi dari nomor punggung 6. 63. Ini ah, Terjadi salah paham. cukup akurat tujuh empat. Manajer tim Marcelona. Udah malam guys ini tapi untuk penentuan kemenangan dua sama kedua tim dengan dibasi waktu perpanjangan 15 menit untuk set kelima ya saat ini 47 untuk marju ama 4 dan pada Elo dari pembuuhan Selatan atau Tanjung adalah 7ju 4 dulu supaya karena posisi harus tetap ketika perpindahan 8-4 ini oleh parelo perkutaran posisi Terima kasih. 68. delapan. Ya 7 8 Poin sama ya. untuk Penempatan dari Padailo 13-11. Meleburan ay. Meleburan oleh pada dengan skor terakhir 15-11 3-2. Pada Elo Pamukan Selatan Merebut kemenangan Berhadapan dengan Marjuama Selamat kepada tim Pada Elo, Pamukan Selatan Yang telah memenangkan pertandingan Dan tetap semangat untuk tim Marjuama Oke demikian guys Sajiannya, mudah-mudahan ini bisa terupload Dan jangan lupa Nah, doanya mudah-mudahan kegiatan turnamen bola voli ini dapat berjalan cuacanya mendukung wasitnya sehat semua dan para seluruh tim baik dari putra maupun putri bola voli sehat semua tanpa ada cedera dan semua adalah pahlawan penghibur pemerhati olahraga bola voli demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pada jam delapan.